Paket-paket, paket-paket, kita kedatangan paket. Paket, paket, paket. paket. paket apa kayak ini? Mari kita unboxing. <tuh> Oke okay guys, sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih tau dulu nih kalian, kalau di harus Industri baru aja ngeluarin produk terbarunya, yaitu jaket zipper. Tentunya dengan desain yang super keren dan super kece Untuk cara pembelinya kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Dirt harus Katalog. Di situ ada link tray yang bisa kalian klik dan kalian bisa melakukan pembelian melalui Tokopedia atau Shopee atau juga WhatsApp. Oke, jadi tunggu apa lagi? Buat kalian, langsung aja di diorder jaketnya sebelum kehabisan. So treat the worst of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 ini kemarin gua pesen lampu tembak sama lampu mata mata elang lah dibilangnya teh nanti kita buka ini buat motor gue yang gas gas 250 oke langsung aja gua udah gak sabar karena gua udah nahan nih 2 hari gak buka nih paket, karena gue mau bikin video jadi langsung aja kita buka gak usah lama lama awas, salah potong nah, kebuka satu ini gambarnya ada tiga lampu, tapi isinya mah pasti satu, di, nggak mungkin tiga. Oke, okay, jadi ini dia paketnya, barangnya. Di gambarnya mah ada tiga lampu, tapi isinya mah pasti satu, nggak mungkin tiga, karena oke sih kalau gue dapet tiga. <laughs> ini yang satunya kita buka lagi. Kalau ini tuh, mata lang kita buka dari yang kecil aja dulu. Nah ini lampu mata elang namanya sih eagle eye mata elang ini isinya satu paket gini dapat dua harganya tuh nanti gue spill lah harganya gue beli semua ini dua-duanya di tiktok shop karena pas lagi diskon pas live jadi ini mata elang dibilangnya mata elang buat dispion tapi nanti gue pasangnya tempat lain bukan dispion ini gue beli ada satu dua 4, 8 Udah 8 biji jadi gue beli 8 biji 2 buat di WR, eh, 4 buat di WR terus yang ini 4 juga buat yang 250 ini nanti rencana mau gue jadiin lampu sein jadi lampu sein depan belakang kenapa pakai yang ini? karena dia lebih kecil kan jadi si penempatannya tuh lebih gampang gitu, lebih simple jadi ini lampu mata lang, eagle eye, gue beli 8 biji buat motor gua dua-duanya. Terus kita lanjut ke yang ini. Nah, kalau ini tuh lampu tembak. Lampu tembak gua beli nih yang tiga mata yang model ini. Ini merek HJG. Merek HJG. Ini mau gua pasang di gas-gas gua yang 250 Ini Karena ini pakai papan nomor, jadinya gua pakai lampu tembak. Cuma yang ini sebelumnya ini lampu tembaknya butut. Ini kayak aduh. Gua gua pakai ini ngeraba jalan tuh nggak ada terang terangnya sama sekali. Jadi ini gue sistemnya jadi pasang di stang gue lubangin di papan nomornya. Jadi ini gue pasang di papan nomornya gue lubangin terus gue kasih lem nih. Kelihatan oh. guys? Nih, Ini gue kasih lem tembak biar kuat pinggir pinggirnya. Biar lebih simpel aja sih gue pasang di sini. Gue nggak pasang di stang karena kalau di stang terlalu apa ya? Terlalu rame nanti tak jadinya. Makanya gua gue bikin di apa nomornya? Gue lubangin. Jadi, nanti kita bakal ganti, cuma nanti posisinya nggak tahu di sini atau di stang. Kayaknya bakal gue pindah, antara di atas atau enggak di stang. Oke, kita buka aja lampunya. Ini kan bener, satu cok, ini mah diganjal anjir. Satu, dua, ini sebenarnya pakai isinya T3, paketannya teh T3. Oke, alhamdulillah di sini tiga lampu cuma sama mereka dijual satuan jadinya gini duanya dapat bekas lakban anjir tuh <laughs> gue kira ini satu tapi dusnya gede amat cik. ini lampunya kita singkirin dulu ini merek HJG jadi gue belinya yang dua warna putih sama kuning jadi yang putih jarak dekat kuning jarak jauh bisa juga dibalik kuning jarak dekat putih jarak jauh tinggal gimana kita aja terus ini watt-nya tuh kalau nggak salah 60 watt kalau nggak salah tadi kemarin gua lihat reviewnya 80 volt 12 volt sampai 80 volt gua mengambil yang merek Hjg karena setelah gua banding-bandingin sama merek lain merek Hjg sama merek bulais yang paling terang karena modelnya sama semua merek Hjg terus merek-merek yang murah yang 100ribuan kayak gitu Bego wow, gede juga lampunya, cuh Gua kira kecil anjir. Main gede juga nih lampunya. Nih. Buat baut-bautnya. Gede juga ini anjir. nggak ada nih. Oh, ah kunci L, mau bukan. Oh ada ini. Kan dikasih. Dibu -dibu. Eh enggak deh, kuncinya tuh gede. Nanti ajalah kita buka. Nah, jadi modelnya tuh kayak gini gue senang modelnya aja cakep bentuknya kotak di bakal gue pasang di sini woi nah. gede juga cu beda jauh anjir apa di setengah aja di sini di stang apa di ininya kayaknya bagus di papan nomornya sih di sini gue jadi galak nanti dilubangin lagi atau enggak di sini di sini cuma lubangnya digedein lagi lubang namanya posisinya agak ke bawah nah jadi untuk pembeliannya kalian bisa cek aja di TikTok Shop nih, gue spill nih nah jadi ini untuk lampu tembaknya nih harganya nih 240 ribu 500 ribu ini merek HJG usahain kalian beli yang merek HJG kalau mau terang HJG sama Bull Eyes karena soalnya nih ini 240 ribu ini nama tokonya nih cahaya LED 88 nama tokonya tiktok shop terus untuk yang lama lampu mata elangnya tuh gue beli nah ini untuk mata elang sepasangnya tuh dua kiri-kanan gini tuh harganya 15000 tapi nggak tahu kalau sekarang karena gue kemarin beli pas dapat diskon Ini kayak lampu strobo kedip gitulah kecil Ini gua ambil yang warna kuning ada warna biru pilihannya biru putih Merah, kuning, karena gue mau jadi lampu sen. Makanya gue ngambil warna kuning ya, kali lampu sen warna biru atau warna putih, atau warna merah, warna merah malah lampu rem. <tuh> nah, jadi untuk lampu tembak yang tiga mata ini tuh, mereknya tuh ada banyak. Dia banyak merek, tapi modelnya sama semua, dari model bagian depan, bagian belakang, samping, terus baut-bautnya itu sama persis semua, cuma beda merek karena emang kayaknya. Untuk produksi lampunya ini satu pabrik cuma di rebranding gitu doang. Nih ada yang merek Ice, untuk yang merek Ice ini harganya 272.000. Terus ini merek HJG nih. Nih HJG yang kemarin gue beli, yang yang kemarin gue beli yang gue beli nih merek HJG itu 218.000. Nih. Ini yang 218.000. 218 kemarin gue beli 220 anjir. Udah turun 2.000 nah jadi ini jadi kalau misalnya kalian mau beli kayak usahain beli yang merek HJG atau enggak Bull Ice ini HJG yang dusnya hijau kayak gini nih nih terus merek Ice atau Bull Ice Itu yang dusnya hitam nih kayak gini nih ada tulisan Ice Ice atau Bull Ice lah makanya kemarin gue pilih HJG merek HJG terus gue bandingin lagi kan sama merek Bull Ice gue cari reviewnya yang di ini sama merek Bull Ice Ternyata kalau sama merek Bull Ice Masih bagus HJG Untuk kualitas lampunya Dan harganya juga lebih murah yang merek HJG Karena kalau merek Bull Ice tuh Tadi harganya 200 berapa sih 270 nih 270 sampai 280 lah Kalau si HJG Dibandingin dibandingin sama Bull Ice Si HJG ini si apa, Angle lampunya tuh lebih luas Daripada Bull Ice Lebih luas Terus habis itu Si apa Cahaya lampunya tuh lebih padat yang merek HJG Kalau merek Bull Ice Masih agak tipis Lebih tipis dari lebih tipis dikit daripada HJG Makanya gue ngambil yang merek HJG karena Si cahaya lampunya Lebih padat Terus si angle lampunya lebih luas Ketimbang merek Bull Ice Atau merek lainnya Tapi secara kalau dipegang sih Kerasa sih kayak misalnya Dari bahannya tuh kerasa kayak Mahal gitu, lampu mahal kayak premium gitu bahannya anjir. Padahal mah cuma 200 ribuan. <laughs> ini udah ada kipasnya juga di belakang. Jadi ini ada kipasnya. Udah bisa gua tes sih. Soalnya nggak ada aki nganggur. Masa ya gua cabut dulu dari motor cek? Sama yang terakhir. Buat kalian, kalau misalnya kalian pakai papan nomor nih. Terus kalian pasti harus pakai lampu tembakan. Kalau bisa mah beli, jangan yang kayak gini nih. Atau enggak, kalau emang nyari lampu yang dapat model kayak gini, carinya yang merek Bull Eyes atau yaitu dia yang tadi gue bilang aja Biar apa, biar si cahaya lampunya tuh terang. Soalnya kalau yang kayak gini, yang merek-merek enggak -merek jelas kayak gini, misalnya yang murah-murah nih. Nih, pokoknya yang yang kayak kayak gini nih, model kayak -kaya gini, yang harga Rp40. Ini, yang ini tuh harganya, kalau nggak salah rp Rp35.000 gue pernah gue pernah lihat di tiktok shop tuh harganya cuma Rp35.000 pokoknya kalau lu beli lampu tembak di harga segitu ya paling lu nggak bisa ngarep banyak paling ya sekedar hiasan doang cuk hiasan doang lampunya ya lampunya mungkin pas lu center kayak senter hp jadinya karena ya sesuai harga kan Rp30.000-40.000 30 ribu, ribu. jadi ya gue rekomenin kalau beli lampu tembak kayak gini carinya yang harga 100 ke atas kalau di bawah 100, biasa sih kualitas cahaya lampunya satu, kurang padat, sama kayak jadi kayak lampunya acak-acakan gitu lah sama ya, nyenternya kemana-mana gitu nggak tahu kemana, ke arahnya gitu arah lampunya kemana, nyenternya kemana gitu makanya gua saranin kalau misalnya mau beli cari yang harga 100 ribuan sama cari yang mereknya jelas gitu kayak Ice atau Bull Ice kayak gitu buat kalian yang mau beli lampu tembak untuk yang pakai papan nomor jadi itu tips dari gue Saran dari gue, atau ini rekomendasi lampu tembak dari gue yang bagus. Harganya 200 ribu. Kalau kalian mau yang murahnya, ya paling ambil yang dua mata. Yang dua mata kayak gini nih, mana sih? Oh, nggak ada, co, di gambarnya ada yang dua mata. Harganya cuma 170000 Oke, langsung aja kita lanjut ke video pemasangannya. Nah, oke, okay guys, jadi ini lampunya udah kepasang nih. Ini gue pindahin posisinya di, di sini. Tadinya kan di sini nih. Ini papa nomornya gue ganti baru, ini yang lama. Tadinya kan di tengah yang lamanya tuh. Tadinya gue mau pasang di sini lampunya di tengah. Di tengah sini kan. Cuma ternyata karena si lampu ininya buntutnya panjang, jadi kalau di sini dia mentok di kunci kontak. Jadinya ya udah gua terpaksa pindahin di atas ini. Tadinya mau di sini juga di atas tang mau di posisi tengah kan. Cuma dia ngalangin kunci kontak. Jadinya ya udah posisi paling pas di sini. Nih, cuma ini harus apa-apa motong papan nomor sedikit segini. Mau motong papan nomor, terus gue bikinin bracket di sini. jadi duduk di triple clamp. Jadi untuk posisi lampunya itu menyesuaikan, menyesuaikan sama motor kalian ya, soalnya beda-beda tiap motor posisinya kan. Nih, gue beli papan nomor baru, yang ini kan udah lubang gede. Nih, udah lubang gede, terus tadi gue salah potong nih jadinya ya udahlah lah gua beli papa nomor baru RMZ sekarang kita tes lampunya ini lampu saya juga gua taruh di sini yang satu yang depan sama di sebelah sini nih cuma ini belum pasang relay bagusnya nanti kalau pasang lampu ini kalian pasang relay soalnya kalau nggak pasang relay aki bisa tekor karena ini lampu wattnya gede tuh terang kan anjir dia nyetot -yot gede, jadi harus pakai relay. Cuma punya gua nantilah lah relaynya dipasang. Nih, ini lampu dekatnya gua pakai kuning, lampu jauhnya gua pakai putih. Tuh, ini sebenarnya bisa kalau misalnya lampu jauh. Ini kan lampu jauh, kalau lampu jauh mati, lampu dekat mati kan? Apa kalau lampu jauh hidup, lampu dekat mati kan? Sebenarnya bisa dibikin. Jadi kalau misalnya lampu jauh lampu jauh nyala, lampu dekat tetap nyala. Cuma harus bikin saklar baru. Jadinya ya udahlah pakai gini dulu. Jadi kalau misalnya lampu jauh nyala, lampu dekat mati, dan kalau misalnya dua-duanya nyala, paling palingan ya dia nyedot apa dayanya lebih gede lagi. Kalau misalnya dua-duanya nyala putih sama kuning kan, makanya ya udah gue bikin gini dulu, gue bikin salah satu mati. Kondisi ada matahari aja masih kelihatan gini terang, apalagi yang kuningnya, nih. yang kuningnya yang terang sih kalau kata gue Nantilah nanti malam gue cahayanya gua spill pas kondisi malam. Cuma ini gue beres-beres dulu karena ini baru kepasang kan. Baru beres dari tadi gue bikin. Tuh. Ini aja udah soak anjir akinya lampu sein jadi harus dinyalain. Nih. Nah, jadi ini lampu sein Gua taruh di sebelah di gue, cok motornya mau jatuh anjir. Gua taruh di bawah handle rem, sama yang sebelah kiri. Gua taruh di bawah handle kopling. Cuma ini posisinya, dia ngikut kopling. Tapi yang gak papa lah, posisi sementara aja dulu di sini. Posisi sementaranya di sini nanti baru gua rubah. Ini gak dimasuk gigi, turun motornya Untuk kabel-kabelnya, Mak, lampu ini cuma tiga kabel. Masa, terus... Lampu jauh lampu dekat udah cuma tiga kabel doang jadi untuk pemasangannya gampang Oke okay, jadi gue sekarang gue lanjut pasang-pasang dulu gue rapi-rapihin Nanti malam baru gue spill lagi cahayanya kayak gimana Oke okay guys jadi gue mau lanjut lagi sekarang ini malam udah, udah bukan malam lagi sih nih Ini udah subuh co jadi gue mau lanjut lagi gue pengen spill cahaya lampunya waktu malam Ini udah jam 2 udah mau setengah 3 sih nih ini kuningnya dekat, ini putih. Tuh putihnya jauh, cowok anjir. Sekarang kita tes dulu. Kita tes ke jalan-jalan gelap. Ya muter yang dekat-dekat aja lah. Tapi jangan jalan yang terlalu gelap juga, ntar kena begal kalau ini. ini udah sepi anjir. Kalau kata gue gini mah terang, anjir. tuh si cahaya lampunya padut gitu terus di apa sih jarak lampunya tuh jauh jadi kalau lampu jauh tuh bener-bener jauh gitu udah kayak lampu mobil kita muter ke bawah aja ke daerah-daerah nih tuh jauhnya sampai ujung sana tuh sampai lampu merah lewat coba kita lihat dulu terus untuk lampu sennya nih nah jadi lampu sennya gue pasang di stang nih ini sebelah kanan terus ini yang sebelah kiri jadi kayak simple, kan? gak, gak terlalu kelihatan juga. Terus untuk yang belakangnya, ini dia tuh, gua taruh di bawah spakbor lampu senen, dan tadi juga gua udah coba pas hujan. Karena kan tadi ini ini kan habis hujan, baru beres hujan. Jadi kondisi, kondisi aspalnya tadi tuh masih agak basah, yang lampu kuningnya tuh. Biarpun kena aspal basah, dia masih tetap terang gitu, masih ada gitu. Kan biasanya kalau lampu terang-terangnya lampu, kalau kena hujan juga Apa kena aspal basah, kayak lampu putih, dia akan reda. Ini kan, apa enggak kelihatan. Makanya, ya nggak apa-apa lah, gua ngambil yang kuning putih nih. Sebenarnya tadinya tuh, gua mau ngambil yang putih-putih, jadi dekat putih, jauh putih, cuma habis sisa kuning putih. Jadinya ya udahlah lah, nggak apa-apa, tapi ya. Ada untungnya juga kuning putih kayak gini Loh. Karena kalau lampu kuning itu Apa sih namanya? Bentar Karena kalau lampu kuning itu dia Bisa buat Ini Kondisi kabut sama hujan Kalau lampu kuning Enaknya lampu kuning itu Cuma ini warna kuningnya bukan kuning kayak bola biasa ya Ini kuningnya emang kuning terang gitu Tuh lampu jauhnya, udah kayak lampu mobil aja jauh cok, Jangkauan kawan lampunya nih. ini lampu jauh, lampu dekat, belum gua gabungin sih, kalau gua gabungin nih terang pisah nanti jadinya aja, tuh, wish jauh amat lampu jauhnya, kita muter yang dekat-dekat aja, soalnya gua udah mulai ngantuk cok. Ya kalau menurut gua buat harga 200 ribuan lampu tembak kayak gini Udah sangat-sangat bagus sih Tuh kualitas cahayanya Terus angle lampunya tuh luas Lu lihat sendiri kan no, no lampu jauhnya Si angle lampunya tuh luas Kiri kanannya tuh luas Terus jauh juga kan Makanya kata gua Untuk harga 200 ribuan segini mah udah sangat-sangat worth ditanya Dan ya kalau kata kalian bisa Apa? harga 220-240 kayak gitu kemahalan ya kalian bisa ngambil yang dua mata kalau ini kan yang tiga mata kalian bisa ambil yang dua mata itu harganya di bawah 200 140 apa 160 gitu cuma bedanya ya si angle lampunya dia lebih sempit jauh, jauh lebih sempit dari ini cuma si cahayanya padatnya sama gitu cuma beda di angle lampunya aja dia lebih sempit dari yang tiga mata kayak gue ngambil yang tiga mata tuh terang kan aja warna kuningnya cakep aja. nah oke okay. jadi kayak gitu tadi spill cahayanya ini bentuk lampunya kan udah liat kan di awal video ini gue papas-papan nomor dipotong karena tadinya di sini nggak bisa mentok sama kunci kontak, karena si buntutnya ini panjang. Dia kan soalnya driver dalam kan, jadi drivernya di sini. Makanya si buntutnya panjang. Kalau driver apa drivernya di luar mungkin si buntutnya bisa agak pendek. Ini karena ada kipasnya juga, nih. Tuh, suara kipasnya nyala. Ada dua kipas kiri kanan di sini. Oke. Okay. Gue sekarang mau balik dulu. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk videonya. W.R. gua juga belum beres. Udah tinggal naik mesin sih. Udah di dial kemarin. Eh tadi maksudnya. Tinggal naik mesin aja. Beres yang W.R. Langsung gua lanjutin yang gas-gas 150. Satu-satu dulu ya kan? Kalau sekaligus semuanya. Anjir. Ribet cok. Oke. Okay. gua mau balik dulu. Ini udah setengah tiga kayaknya. Ini. Orang tidur gue kelayapan Tadi ya mager sih Pengen besok aja cuma ah, Biar sekalian lah Biar sekalian beres videonya Jadi tunggu nanti video-video selanjutnya Kalau ada barang-barang bagus lagi Buat Supermoto Yang yang belum banyak orang tahu Nanti gue review lagi Kalau ada Sip Jadi tunggu aja nanti video-video selanjutnya See you next video Anjir suaranya sangat cok None, none.